สวัสดีค่ะโนเกีย 2020 นะคะคะซึ่งวัน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 to Oke okay guys, selanjutnya ke preset yang kedua ya. <tip> Oke, lanjut ke preset yang ketiga. Lanjut ke preset yang keempat, ya. Oke, okay guys, selanjut ke preset yang kelima. Oke okay, lanjut ke perisian yang ke-6 ya OY! Di atas langit masih ada langit Di bawah langit masih ada aku Yang mencintai Oke okay, lanjut ke presiden yang ketujuh. Oke okay, lanjut ke preset yang ke delapan guys Oke okay, lanjut ke Preset yang ke-9 guys Oke okay. okay, lanjut ke Preset yang ke-10 ya Cici, okay. Oke okay, lanjut ke berisita yang ke-11 guys Oke lanjut ke berisita yang ke-12 ya yes. Jinasia. Oke lanjut ke presiden ke 13 <nurtsense> Oke lanjut ke preset yang ke-14 ya <suman> Oke okay, lanjut ke preset yang ke-15 <iPhonesafone> <pals> <misen Isabelle> <Ordus swoje hai> Oke, okay, lanjut ke preset yang ke-16, ya. Oke, okay, lanjut ke preset yang ke-17. Oke lanjut ke preset yang ke-18 <laughs> Oke lanjut ke preset yang ke-19 Oke lanjut ke presiden yang ke-20 Jepangki oke lanjut ke presiden yang ke-21 ya sekarang <SILENGALAN> sama Oke lanjut ke presiden yang ke-22 ya Dancing Remix Oke lanjut ke peserta yang ke-23 <Susuk> oke lanjut ke preset yang ke 24 oke okay, lanjut ke preset terakhir yaitu ke 25 Mencintaimu itu seperti sematarawi, bukan siapa yang datang paling awal, tapi siapa yang sanggup bertahan hingga akhir. Oke guys, mungkin segitu aja presentnya. Semoga kalian suka dan jika kalian suka kalian bisa share video ini ke teman-teman kalian ya.